Lin Langtian berjalan ke arena dan berdiri di tempat yang tidak jauh dari Lindong. Segera setelah itu, dia sedikit memiringkan kepalanya dan menatap yang terakhir dengan cara yang seram dengan mata seperti ular beludak. Riak samar namun kuat juga mengelilingi Lin Langtian. Namun, tampaknya ada sesuatu yang aneh tentang riak ini. Dibandingkan dengan Lin Langtian sebelumnya, itu berbeda seperti hitam dan putih. Saat dia menatap Lindong, Senyum kejam tiba-tiba terbentuk dari sudut bibirnya. Dia mengulurkan tangannya dan memotong leher Lindung dari kejauhan. Motif dan provokasi di balik tindakan ini sangat jelas. Kerumunan di sekitarnya sedikit terkejut dengan tindakannya ini. Segera, mata mereka bolak-balik antara Lin Langtian dan Lindong. Dari kelihatannya, dua orang ini yang berasal dari kerajaan yang sama, berselisih satu sama lain. Mata Lindong tenang saat dia menonton adegan ini dan tidak ada kemarahan terlihat di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa Lin Langtian saat ini telah menjadi jauh lebih asing setelah bergabung dengan Roh Yuan. Namun, tidak peduli bagaimana orang ini berubah, kebencian yang telah mengakar jauh di dalam jiwanya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, itu telah direbus dan sekarang bahkan lebih bengkok. Oleh karena itu, Lindong tidak peduli apakah tubuh ini dikendalikan oleh Lin Langtian atau Roh Yuan. Dia hanya tahu satu hal, jika dia membiarkan Lin Langtian berhasil bergabung dengan sekte super, itu akan menyebabkan Lindong tak bisa tidur malam yang tak terhitung jumlahnya. Heh. Nak, sementara niat membunuh melonjak di hati Lindong, sebuah suara tua tiba-tiba dikirim ke telinga Lindong. Ini mengejutkannya sejenak sebelum dia segera mengangkat kepalanya. Mengalihkan pandangannya ke arah orang tua dari sekte Dao. Suara dari sebelumnya jelas dari orang tua itu. Orang tua itu menatap Lindong sebentar. Namun, mulutnya tidak bergerak. Namun, sebuah suara ditransmisikan. Anak kecil, apakah kamu tertarik untuk bekerja sama dengan pria tua ini? Bekerja sama, Lindong tertegun sekali lagi. Dia benar-benar tidak dapat memahami jenis permainan yang dimainkan oleh Dao sekte ini. Ini sangat sederhana. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya tetapi jangan biarkan Tianyuan Empire menjadi juara. Suara periang pria tua itu dengan cepat ditransmisikan. Kelopak mata lindung berkedut. Dari tampilannya, Dao Sekte dan Gerbang Yuan berselisih satu sama lain. Kekaisaran. Tianyuan adalah faksi bawahan dari Gerbang Yuan. Jika Qin Tian gagal menang, itu akan secara alami mencerminkan buruk pada Gerbang Yuan. Tampaknya tidak baik baginya untuk terlibat dalam perselisihan antara dua sekte super ini. Manfaat apa yang akan aku dapatkan? Bahkan dengan pemikiran ini, mulut Lindung masih bergerak. Namun, tidak ada suara yang keluar. Ada para ahli dari sekte super yang ditempatkan di udara. Orang tua itu bisa mengirimkan suaranya tanpa ditemukan oleh orang lain. Tetapi Lindung tidak memiliki kemampuan itu. Karena itu... Dia hanya bisa mengucapkan kata-katanya. Namun, mengingat kemampuan orang tua itu, ia kemungkinan akan dapat membaca bibir Lindong. He anak kecil, ada Martin Surgawi di sisimu. Karenanya, kamu bisa melupakan bergabung dengan Gerbang Yuan. Jika fakta ini ditemukan setelah memasuki Gerbang Yuan, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ini berbeda untuk Sek Aku. Kami tidak memiliki permusuhan dengan suku Celestial Demon Marten. Karena itu, kamu pasti tidak akan menghadapi masalah seperti itu. Petik 2. Lagi pula. Aku mengerti karaktermu dengan baik. Aku percaya bahwa Dao Sekte sangat cocok untuk kamu. Ini bukan kata-kata kosong. Kamu akan memahami ini di masa depan. Petik 2. Oleh karena itu, jika kamu dapat mencegah kekaisaran Tianyuan menjadi juara perang seratus kekaisaran. Orang tua ini akan memungkinkan kamu untuk bergabung dengan Sekte Dao. Tentu saja, Sekte Dao aku tidak akan menganiaya orang seperti kamu, yang telah melakukan beberapa tindakan baik untuk kita. Petik 2. Lindong menggosok dagunya setelah mendengar kata-kata yang dikirimkan dari orang tua itu. Ekspresi pemikiran mendalam melintas di matanya. Saat ini, ia telah mendapatkan beberapa pemahaman dasar tentang delapan Sekte Super di wilayah Suan Timur. Sejujurnya, dia memang yang paling tertarik dengan Dao Sek. Orang tua di hadapannya juga menyukai dia. Setelah beberapa pertimbangan, kemungkinan bergabung dengan Dao Sekte akan menjadi keputusan yang cukup bijaksana. Selain itu, jika dia bergabung dengan Sekte Dao, tidak apa-apa baginya untuk menyinggung gerbang Yuan. Bagaimanapun, ia tidak perlu bergantung pada mereka ketika saatnya tiba. Apalagi... Lelaki tua itu jelas bukan orang yang membuat janji kosong. Dalam hal itu, Lindong tersenyum ketika pikirannya mencapai titik ini. Dia sedikit mengangguk ke arah orang tua dari Sekte Dao. Segera, bibirnya bergerak lagi. Mungkin bagi aku untuk bekerja sama. Namun, aku juga ingin bantuan kamu. Petik dua. Oh, silakan berbicara. Pria tua itu tersenyum dan mentransmisikan suaranya. Aku ingin berada di kelompok yang sama dengan Lin Langtian dalam pertempuran peringkat emas nirvana berikutnya. Lin Dong mengerutkan bibirnya dan perlahan berkata. Orang tua itu terkejut ketika mendengar ini. Matanya melihat ke arah Lin Langtian dan merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia mentransmisikan suaranya. Baiklah. Diam-diam aku bisa mewujudkannya. Namun, orang itu sepertinya tidak benar. Apakah kamu yakin tidak ada yang salah? Dengan mata lelaki tua itu. Dia secara alami merasakan fluktuasi Yuan spirit yang samar dari tubuh Lin Langtian. Membuatnya merasa sedikit bingung. Setelah semua, hanya para ahli yang telah mengalami setidaknya tujuh kesengsaraan nirvana akan dapat memiliki roh Yuan. Namun, itu telah muncul di dalam tubuh Lin Langtian. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya merasa sedikit bingung. Dendam di antara kami berdua sangat dalam. Kita harus menyelesaikannya di sini. Lindong mengangguk sedikit, sementara kilatan dingin berkedip di matanya. Tentu, itu akan seperti yang kamu minta. Pria tua itu sangat tegas dan langsung setuju. Itu kesepakatan kalau begitu, aku juga akan memberikan segalanya. Lindong bertukar pandang dengan pria tua itu. Mata mereka tersenyum dengan pemahaman yang sama. Setelah itu, mereka memalingkan pandangan mereka pada saat yang sama tanpa persetujuan sebelumnya. Heh. Mengingat penampilanmu, kemungkinan kedelapan sekte super hebat menginginkanmu. Kamu tidak akan mendapat banyak dari perjanjian ini. Di sebelahnya, Martin kecil tiba-tiba tertawa aneh setelah Lindung menarik matanya. Dia juga sangat cakap. Selain itu, pria tua itu tidak sengaja menyembunyikan suaranya ketika dia mengirimkannya ke Lindong. Karena itu, Martin kecil dapat menangkap angin percakapan mereka. Aku juga cukup tertarik dengan Sekte Dao ini. Karena mereka memiliki permintaan. Tentu saja akan bermanfaat jika aku dapat membantu mereka untuk memenuhinya. Aku mungkin akan mendapatkan beberapa keuntungan ketika aku memasuki Dao Sekte di masa depan. Lindung tersenyum dan berkata. Martin kecil merentangkan tangannya keluar dan tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap Sekte Dao ini. Oleh karena itu. Dia tidak memiliki banyak keberatan terhadap pilihan Lindong. Banyak tokoh berdiri seperti bayang-bayang di arena besar di tengah puncak Hundred Empire Mountain. Setiap individu memiliki aura yang sangat kuat. Mereka semua adalah individu yang kuat yang telah melangkah ke peringkat emas Nirvana dan semua ahli top yang tetap berdiri. Liu Tong melihat ke bawah. Sebelum dia segera sedikit mengangguk. Dengan gelombang lengan bajunya, Yuan Power yang sangat kuat menyebar di langit. Pada akhirnya, semua orang menyaksikan ruang menjadi terdistorsi dan banyak penghalang cahaya besar yang terbentuk dari Yuan Power muncul di langit. Cukup banyak orang yang terkejut ketika mereka melihat begitu banyak penghalang cahaya Yuan Power terbentuk di udara. Prestasi semacam itu cukup untuk membuat mereka memeluknya dengan hormat. Liu Tong sekali lagi mengepalkan tinjunya setelah menciptakan penghalang cahaya ini, yang akan digunakan untuk pertempuran. Sebuah bola cahaya terang muncul di tangannya. Di dalamnya, samar-samar orang bisa melihat banyak cahaya. Semua bidang cahaya dibagi menjadi sisi si yin dan yang. Mereka yang memegang sisi si yin akan menjadi lawan dari sisi si yang. Tempat cahaya akan mengarahkan kalian semua ke tahap pertempuran penghalang cahaya kamu masing-masing. Petik 2. Suara Liu Tong nyaris memudar ketika bola lampu di tangannya tiba-tiba meledak. Banyak lampu kilat segera jatuh ke tanah di bawah seperti hujan dari cahaya dari seluruh langit. Swoosh, swoosh, swoosh. Hujan ringan turun ketika para ahli di bawah segera bergegas keluar. Mereka semua menggunakan keterampilan mereka untuk mengambil cahaya dari udara. Lindung tidak bergerak ketika melihat adegan ini. Sebaliknya, dia melemparkan pandangannya ke arah Lin Lang Tian tidak jauh dari situ. Mata yang terakhir menatapnya dengan cara yang gelap dan dingin. Setelah itu, tubuhnya bergegas keluar saat dia meraih banyak cahaya dari antara cahaya hujan di langit. Orang tua di kursi ringan dari Sekte Dao sedikit menyipitkan matanya ketika dia melihat ini. Swoosh! Tubuh Lindong juga bergegas keluar pada saat ini. Tangannya menjulur ke cahaya hujan. Tetapi tidak meraih banyak cahaya. Sebaliknya, dia menunggu sebentar dan melihat banyak cahaya diam-diam bergegas sendiri sebelum akhirnya mendarat di tangannya. Kontrol yang sangat indah. Lindung meraih tempat lampu dan mendarat di tanah. Alisnya terangkat dengan lembut. Dia bisa merasakan riak Yuan power yang kuat di tempat lampu. Tidak mungkin bagi Lindung dan yang lainnya untuk masuk. Namun, pria tua dari Sekte Dao itu dapat menemukan banyak cahaya yang tepat dari banyak cahaya yang menembus langit dalam sepersekian detik dan mengirimkannya ke tangannya. Kemampuan ini. Dia memang layak menjadi anggota Sekte Super. Sizzle Sizzle. Saat cahaya mendarat ke tangan berbagai praktisi, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh ke arah cahaya itu. Setelah itu, mereka langsung terbang menuju tahap pertempuran penghalang cahaya di langit satu demi satu. Sinar cahaya juga keluar dari tempat cahaya di tangan lindung pada saat ini dan terhubung dengan tahap pertempuran penghalang cahaya di langit. Sementara itu, cahaya lain menembak dan terhubung ke sisi lain dari tahap pertempuran penghalang cahaya yang sama. Lindong memutar kepalanya sedikit miring. Matanya mengikuti sinar cahaya dan tentu saja, ia melihat Lin Langtian yang gelap dan dingin. Lin Langtian jelas terkejut setelah menyadari sinar cahaya lainnya sebenarnya terhubung ke Lindong. Namun, kegembiraan dan keganasan yang tidak bisa disembunyikan segera muncul di wajahnya. Lindong, sepertinya kamu benar-benar sial. Tidak terduga bagi kamu dan aku untuk bertemu di babak pertama. Lin Langtian menatap Lin Dong dan tanpa sadar tertawa dingin. Mata Lin Dong acu tak Acuh saat dia balas menatap. Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Tubuhnya bergerak dan terbang menuju tahap pertempuran penghalang cahaya. Lin Langtian. Aku tidak peduli apa kamu sekarang. Namun, aku tidak akan membiarkan dendam kami berlanjut di luar battlefield kuno. Tempat ini akan menjadi tempat pertempuran terakhir kita. Petik 2. Caktus, Itu seperti yang aku maksudkan. Ekspresi Lin Langtian buas. Tubuhnya bergegas keluar dan langsung masuk ke bagian dalam tahap pertempuran penghalang cahaya. Niat membunuh yang mengerikan dan tak terkendali menyebar keluar. Lindong, Kamu pasti akan mati kali ini. Niat membunuh menembus langit. Mata Lin Langtian merah dan sangat kejam saat dia menatap Lindong. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.